Wahiku ora seneng amal sing ora ikhlas kaya ya ora seneng ati sing ora fokus namung seneng Allah subhanahu wa taala al amalu amal al mustaraku kang mustarob iku layak amal sing mustarob nek diwi amal demi demi macam-macam tapi tetep ngamal mawon ngamal demi malah al amal di tapi amal tertulamali diadzina nabi malasir kun, jadi ngamal demi manusia guriyah. Tapi kalau ninggal ngamal merkobet diri, amalasi. Karena enggak macet mau ngamal, dia macet mau ngamal. Di misalnya kalau sosdalku, wah aku nak sosdalku mau ditelok uang ria, Gue rasa sosdalku tidak ditelok uang. itu malas sih. Rekomu kau membatalkan, membatalkan nggak ngamal. Nah, nak nuruti budiria, enggak pikir kasih contoh ngamalan. Kalau uang bertimbang. Ria ora no jamaah merkobutin, ria ora no mulang merkobutin, ria seseluruhnya ya. aku mau ngaji ya, mari ngaji ria, akhirnya ria, orang no bongno bo, wano topik selam nang terus nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang pas lali. lali, lali nang Mungkin pertama sampai mulang, istilahnya di sana orang mulang, reina, nah, sesuai as, kuya, arkel, hujan, mulang, dapat lagi itu, ikhlas. kelas, walaupun putih, ati, al mustaro, kukang mustaro, ikulayak ke, ikulah, matuk ke tolayuk, bilu, ikulah matuk ke so pobo, alih, ingat asli, kolpu mustaro, ke ti ati, si mustaro, obor, raker, somat, te bara, ker somi, miras anjing, maksudnya orang ti Jadi tetes, menang di golok subuh, nanti, fokus, senang demi jadi ya minimal ini misalnya sampai raih raih kelas 3 lah, naan emak chat <hesitation> kos chat tai wong lara, tanya nua <hesitation> kuei wong gogo cuek <hesitation> malah cari zaman imam wa zalina, jadi toh wong sukebe wong aku itu suke aku, perkara nung suke ti amanati gogo cuekku, wong fakir-fakir sing alim zaman imam wa zalina, nggak di kan, wong be aku suke aku, tapi yang perkara ni, wong sukebe diamanati ngelola nggak loh wak cuekku, enggak wong awak sehasil, tikon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 marah aising suka aising marah mana cari ulama jaman ini nak almuluk kita ini fakir tapi raja berkumbang suka di kongkong pangeran ribet mau demi ngelola aset kita ya yaun aku marah tuh meliti meliti tapi aku senang mau meliti senang dan syukur ke syukur tapi ada yang marah tapi orang ngomong-ngomong ngomong dia tapi yang jelas ini di gua oke sing suka anaknya keira sahun datu indah merkohiku panjen Hai, jadi ya munnu alaikum anaslamu. Kena ngelakuin ini mah itu kulhatamu alia Islamakum. Balillahu ya munnu alaikum anhakakum ilima. Terus, jangan diparingi cuit Allah konek nikmat diparingi kelas sedekah gini mah, diparingi ikhlas kelas gini mah. Perasa Mudah, lalu mulai lagi, ya, aku sulaiman udah, dia udah, Allah aku senang Kiai sing lucu, sing ceria. Singuratu kangun datun dat murite. Ya singuratu tahu tuh kangun datun dat no murite. Sepanis banget kurun. Kalau lu jarang kurun kenal santri santri. Nggak citer kenal ya kenal nggak ora-ge ora. Ya perkara ini kalau kuatir ngatur, kuatir coy memiliki repot Kadang gak gue. Tapi kalau mau kurun kenal untuk gue silaturahim. Nggak citer apa-apa. Citer kenal ya kenal nggak ora-ge ora. Singko nak panjat dijoko Allah ketemu suarko, ya, dengan suarga, faham nak Maksudnya senang menjelaskan dengan tangan-tanggula, kalau menjelaskan dengan villa, insyaallah ketemu dengan apa, suarga, muntah. Tanah ketemu aku juga boleh ingin rokok, boleh ingin kelas yang gitu. Nah, aku misalnya ketemu sampai, paling di pawon Pak, bagaimana? Ini aku masih, ya. jadi aku ya Jadid al-Fuston itu, suarko, pangeran. itu dengan suarga seorang pengeran. Sepuluh beliau itu sudah di situ, di dunia wali, tak kok pengeran, kusti. Kuloniku pun sumpah pengjengangan, jadi pengikut kulon abakal megun roko. Olah niki kok bata nanten? Iya, jadionya suarco, si tapi rawah kue. Tapi ingin aku fokus di, aku roh hatine mereka ke penis suarco, penanganenak untuk berjuai. <gulau> Hah, rumah rumah jadi saya ini umatem yang dengung. Ditili aku ya, di, ya, ya tu dengan pawon mangan, nonosen kelon, nonosen mangan, nonosen kelon. Tapi gak ngurusi pangeran, gak kurang ajar tapi megus suarco, pangeran itu barno. Seng duit suargo loh, seng gak disoani. Waduh, pawanya udah keluar Dewi Dewi. Do makan, Dewi Dewi. Lah, saya ngomong sopan-sopan kok aku punya titik. Soal cinta, pangeran. Aku ya gue mau beralih suargo. Oh, ih, suami udah keluar, maksudnya dia. Mau ikut seng duit, umpi pamit gitu. Lah, tapi alhamdulillah, pangeran maklumi. Perkaranya memang dari awal ingin masuk suargo, yo kebenaran lan nek wis petkoran ina ansa ana runa insa fa'alna kunna atkara urupan atropa dene ku ini chorok ku Quran warno subhan smar ku kerapi prawan terus enak terus ayo terus awo pelosok trauma le wong soleh ning dunya dicuci isra judes lekuti waleh dari mu fasir mu fasir mu fasir ya, kurang ajar. Karena opong soleh ningswargo jual lo bujual aja. Berkok awal person soleh-soleh bujunya elek, mana siwale ningswargo bujual aja, berkenaboh. Tapi mau akhirnya overacting, pengirang ratih suani langsung dok. Tapi alhamdulillah kok allah maklumi. Ya allah naboh. Kata Firman yang <tuk> fakemu ketem, fakemu ketem, jemutan. Jadi tidak hanya saya Abdul Qadir jalan. kalau saya Abdul Qadir kan masyur, ono wong orang disiksoni kuburan terus matur, ya Allah ini pernah ikut ngaji saya, wala kaya yang sama Allah. ini pernah datang ke madrasah saya ngaji, ini harus dapat rahmat. Kemudian kuburan itu tenang. Nah, pakai mukotam semua masyur. Nah, sampai saya itu rata-rata lewat pakai no mukuddam. Oh. Unten santri itu hilang, kalau pulau di santri ruhin itu hilang, beberapa bulan hilang, keluarganya nyewon, saya pakai mukotam Nakon mati taoran, mati taoran. Cari pagi muketan, us rombulan dah mulai. Rano sakti cari pagi muketan capek. gak mati. Tak gule ini suarco orang nok. Wal baju deh cepat, nak merokok bed. Kudu merokok rakyat cepat. Orang mati, tak gule ini suarco, gak ada Aku itu ngerokok pakai buka tahu-tahu. Oh, Rawang sisa mengaku tenangan rapak bakal deng rokok anggrek kau anuning suarco berarti jauh. Wasti orang neng. Tenang, terus kang pirang jinak gue mulai. Terus lu yang pucuk muncul, udah bung bakul eli suarco. Kau ada. Tapi menurutku jauh poroh habaeh poroh wali sing alim alim urang sombong aja nak uong seneng bong alim tentang seneng uang sholat tenan apa kamu bilang berkah almaru maaman ahab dah tapi masalahnya seneng tenan tenan tor kue delok konser Dewi Persik takjupe u kon bayar saya ketahui belum. Orono pengajian yang ngaji bayar saya ketahui betuk kobar. Pada ukuran seneng mani rugi. Nah kalau nanti usul ngiak-ngiak daerah Kolobie supaya melalui masjid itu kuitikat lebih.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 Konser akhirat, ketahuilah, kutu tahu pisan pisang, -pisang kutu tahu empon apa yang suara, kuten no nak biaya akhirat, tak duri biayai, kudu tahu, kita rang ngekabok, bau bo masjil, naki musang, gevis, gevis, kalau ingin gevis, konser gevis, gevis, gevis, namun gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, gevis, luweh tak gevis, tinimbang konser. konser ngantuk, Wali ini orang orang khotbah gak paham lagi semangat. Gak nak nganti walian kade. Innalillah, wa inna ilaihi raci. Orang khotbah ngantuk, dilok konser. Mele. Terus kemana me, pengiran takut? Cari sopo kue seneng apa? PBL. Terus rekam mana? Didimu, direkam beg pengiran. Lalu kue dilok konser ceriam ini. Bareng pas khotbah teklak terduduk. Oh, orang seneng ngantuk. Misalnya aku ini pengiran. Iya orang seneng ngantuk. Buatin sakit ke berarti kalo seneng konser timbangnya bang awas nih seneng mesti awas artis -artis iku mesti artis-artisiku, keren. Memang loh nelo reubusan seneng ulti popet, nol seneng utipu, terus, kali-kali mawon, malu kalo nusuring sutako, ngelek awas sutako, eleng-eleng lenggeng Mantul dong TV saat jam nol nanggapi jam kok kesel, nol TV udah saat jam kok si orang petah sakit, di guiling-giling. Ya? ayo sing ayo sob sing tahu ngaji kulog biasa dulu konser ketengpis kau diitung kakep paham gak? diitung biro templahik angko sodako nging mace nging mace terus sampai ngomong mau terang mau malekate seksi nah itu sudah di atas konser. jadi aku tuh cuma ngomong yang jelas paham gak? penemu kalau ceritanya ini gak ngaji tenang ketika Khalid bin Walid masuk Islam ketika Khalid bin Walid masuk Islam ini aku berbawahi ini mengatakan Ya Allah, saya terlalu banyak membunuh orang Islam zaman saya kafir sebagai tubat saya akan banyak membunuh orang kafir Khalid bin Walid ketika tubat mengatakan Ya Allah begitu banyak saya membunuh orang Islam ketika masih kafir maka saya bersumpah akan banyak membunuh orang kafir setelah masuk Islam. Umar mengatakan, ya Allah, saya begitu menakutkan bagi umat Islam zaman saya kafir. Maka saya bersumpah akan menakutkan orang kafir setelah saya Islam. Saya didauna beberapa contoh. Wasi mengatakan, ya wasi itu pembunuh Hamzah. Orang paling dicintai Rasulullah. Terus dia bersumpah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Ini pengarang Quran, musai lama. Saya ingin mencintai orang yang mencintai Rasulullah di perapatan yang terminal mendek-medek ada orang barang tumpuk mojok ini mecik ke sini orang-orang preman tetap di perapatan sebagaimana dulu orang takut sama orang dolim sekarang orang dolim takut sama orang soleh terus di perapatan wong liwat aman mereka preman ini tidak jalan oh rata batis mojok ini mecik jadi ini orang-orang keliru tumpuk ini pahamnya ini terlalu kira-kira ini tumpuk meciknya dulu perabatannya dikuasai geng motor misalnya preman orang wedok lewat sepedi, wong ayu lewat, sepedi sehingga saya tobat, mero rono ini dikuasai kawasan kaum sholai sehingga saya menyuruhkan paham ya jika wong terus iwat, aman, gara-gara dikuasai saya ingin bawa dengan nak preman tobat itu tidak saya gila umar, tidak kondang-kondangnya orang nanti saya punya abu bakar saya senang menyanyakan abu bakar Umar kan premane kan kodang ismasir. Suatu saat waibah hasil nabi itu mulang sol dengan Allah. Abu Bakar api perang bebong bertat. Si manis jadikan, nabi manis jadikan. Umar mubang mubang, merbu metu merbu metu. Poel oh, rapati jenyalih. sampai Abu Bakar dikutuk. Kuarun fil Islam nabi. Suciah uh, fil Islam un fil jahiliyah melihat zaman jahiliyah pelang-pelang atau mikir bareng mas masuk Islam tidak AP kok mikir langsung kemarin, ya bisa kemarin lagi hahaha jadi ini apa yang jadi zaman jahiliyah ada perang ratau mikir pelang pun bareng mas Islam mikir maksudnya dinyak pas jahiliah kondel ada pas Islam jadi maksudnya orang pelang-pelang dimana balik umar jadi khalifah waw seneng ane fudukat perang perkaraan ini dia pikir oh zaman cahiliyah waw gendel kok zaman mana ini jadi saat janir tapi tobat monekku rawsem gitu di Indonesia jadi jani nak tobat kan terus sopan di waw nge mesi akhirnya perahmatan tuh sekuasai geng kereman dari fatwa kula iya suai salah tapi kita ketoknya nanyolok sejarah bener fatwa kita gitu tapi rawsem gitu di Indonesia ini masyur kan jadi tobat tobatnya Kinten tuh kau lihat ini walaupun tidak makanku, tobat yang musela kinten tuh wasi akhirnya jelah sing mata ini musela sama alqadar menikus kinten wasi terus beliau syukur ya Allah semoga ini jadi dobat saya. Saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah dan Alhamdulillah sekarang saya sudah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah. Maksudnya kan ngono Kristi bertahun-tahun saya menjadikan orang liwat yang perabat takut bertahun-tahun pula akan saya ciptakan aman di iyo to rae yapak loro yo momo muka-muka ra tapi ra usah praktekno iki crita perbandingan ilmiah perbandingan apa Anwarunuddin Al Hasan bin Sulaiman Anwarunuddin Al Anwarun utawi ning ati kono pira-pira Nur Ibina kang timbaring izin opo Anwar fi wusul ing dalam tumekotok nah sama macam apa pun malumnya kami, meski guru-guru tentang semua macam apa pun malum. nah, malam lagi Anwaron utawi ono piror pronor, kang maling izin sobo wat alalah maring Anwar filusuli ing dalam tomokoning ati. ya tapi sing enak lagi meski majelis meski wau kan buat nyanten lafadz Allah tengah cing. Anwaron utawi neng ati ono piror pronor, uzina kang jen faringi izin, opolaha kedua Anwar filusuli ing dalam tomokoning ati. Ma vi to ati to orang an ti to giro ni ati wa an waro nan ono biro-biro nor uni na kangkin Anwar fituhuli ing dalam le puneng giro ati fituhuli ing dalam le puneng giro ati kulo wo to sarai kesa ni al Anwar al Warida al al min ho ze ini lo yo tangko sing sing to ati kembali go sing loro, loro terbagi jaki loro. Anwarun udzina alha fil wusudha bi ma'ila dzahiril qalbi Fakat Wanwarun wa udzina alha fitduhul ila sumimil qalbi wasuaita ilan maring telenge ati. Neki nur, nur kebenaran ilmiahku ku mlebu luru, ono loro, ono nah, sing tuk jogone ati ono sing nganti tuk njero. Nak sing jogone ati tok dirungokno fal anwar Allah ilah ila dzahiril qalbi yashahidul abdu ma'anaqah wa robbah wa dunyahu wa akhiratahu gue dua ilmu tauhid kok ilmu tauhid sing lahir to ikut yoro allah tapi yoro awam roh dunia yoro akhirat saya kuno tarotan maanaf sih watarotan maarobihi di kadang demi awal ibu kadang demi pangeran kadang demi dunia kadang demi akhirat watanya tidak stabil ni watanya tidak nobo stabil jadi kadang mikir awal ibu kadang mikir kamu semacam macam lah kowe kurang canggih lah sing beneri wal anwar ada hilah hilah suami mil kolbiwa suaidaihi La yazarufiha ila wujuduwa hi azza wa jalla Falizaika siwahu wa la yagudhu Iya, jadi Nur ini pun ati tenang Untuk telengi ati, anak ini mau Allah, orang bakal senang liane. Jadi ini rumah enak, misalnya nyaten Ini rumah enak tenang ya Kula misalnya dibuik sak juda Terus tak kena Nama Nak makam kula makam zuhur, makom zuhur Anwar sing tok tapi rontok jeruni hati ati. Tok tapi rontok jeruni hati Terus kau ngomong aku sedakone nggone ruhil lillahitaala. Aku sontakone nggone ruhil lillahitaala. Duitku sing takake ono ruhin diku lillahitaala. Iku lillahi berarti ono sirike, merko duitku duweku. Gimana ge, mlane jare sikam iku masalah nek muni amilna lillah, aku ngamal karena Allah berarti ono kuwe. Kue ngelakoni ngamal, si ngamal mbok sumbang mbok no, keenak Allah atau demi Allah. Berarti honor hmm. rivalitas ono kue ono Allah. Terus ono merasa milik dweku tak keenoruhin demi Allah. Berarti aku merasa dwe dwe tak keenoruhin demi hukume. Allah. Tapi kan rodo ono peliru nemu di dweku. Nego yuk oniku yuk yong bener oniku yuk senengin nur, nego lebih senengin nur. Tapi icer rohawai melaince merasa iki dweku. Iki solatku, iki pasaku, lani tarotan ma, nafsiwa tarotan ma, rokpi. Lihat tapi nak nuruwesto jeroneati oleh muni ka ngolo, iki du -e Allah, tak eno yo sesuai perintai Allah. Aku solat, iku yo hita Allah, tak solat yo no demi Allah. Leku es coro solan taufek ngin Allah, wa ila Allah wa filu lah. Sana situ masuk, anwar sing wis tuning jeroneati wa suwai Iwalam ya rukma warudatagiri, walam ya rukma warudatagiri, walam ya rukma warud.